Dan lagi seorang Nak cuba petik nama siapa ni Una Yus Haa Una Yus Kamu lah orang perak yoo <laughs> Kamu kat tengah Keempat Una Yus Itu saja Empat nama Aku cabar, aku akan cabar Ya nah, aku akan Ya aku cabar untuk meneruskan lagi Peri acalannya okey Yus, hari ni Aku nak menyahut cabaran daripada Mr. Azrimah dan juga Alfie Studio yang telah mencabar aku untuk makan pria mentah. Cari aku ingin menyahut cabaran mereka. Mari kita mulakan. Okay. Hai guys, aku dah, dah potong dah pria tu. Aku tak tahulah kena buang kat tengah tu ke Sebab tengok orang kokak-kokak tu Dia orang buat biji kan Aku tanya mak ku mak kata buang Jadi aku buang je lah Sebab macam lembih je Benda ni uh, sayur ni memang aku tak makan pun Eh dahlah lah cakap macam tu je So aku ada potong ada lima lah Depan-penat nak potong Cik. Padahal ni pun belum tu aku habiskan Mari kita tengok sikit Haa, main-main ni makanan. Close up. Mm. Close up satu. Okay, Allah nervosnya. Yeah. Nak makan benda-benda baik ni. Astagfirullahaladzim. Okay. Marilah kita mulakan cabaran. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan yang kecil. Hmm. nak rebus ke tak nak kalau aku ngelet pun ada kesap boleh tangkap aku mari lah kita mulakan gigitan yang pertama ya Allah apakah ini ya memang pahit dia tak sedap Ah eh tu cakap tak sedap nanti ada orang maklui aku cakap benda tak sedap makanan tak sedap. Wih eh, tak sedapnya eh sedapnya oh sedapnya. Hmm hmm hmm. Rok mm. mm. thok tak tahu nak eh, nak describe rasanya sedap sangat ni macamana? Hmm, aku satu je cukup tak? Sebab sedap sangat. Jadi aku kena share dengan semua orang. Apa kata? Kita nak bagi lagi dia sedap. Kita cuba. Boleh? Hmm. Cucar sos Korea. Cucar kicap gula. Marilah kita cuba satu ya. Kan tumpah pula. Jatuhnya. Ya Allah, tak sedap guys. Eh, sedap ya Allah, sedap sangat guys. Bismillah, hmm. uh, pertama-tama sedap ya Allah. Oh, gak engeh tak boleh. Hmm. Korang kata mentah kan Bukan tak boleh Cicap apa-apa Ni mentah kan? Tak masak Tak rebus hmm, Sedapnya hmm. Ini mentah kan Ambilkan lagi dua. Oke? Okay. Oke, okay, dah dah. Terima kasih, Mak Bi. Jika anak ada telah menyelamatkan saya. Pedas. Hmm... Aku makan benda ni eh. Yang masak kau Yang tak masak ke Aku tak pernah makan Yang ni cabaran Tentang ada cabar. Oleh dua je jaka tu Aku sahut Kita cuba Walaupun memang hmm, Tak boleh Okay last Kau oh, confident nak masuk semua terus kau Habis I did it <tutuh> <tutuh> Jadi Stay rulesnya Kita akan kongsikan Kesedapan ini bersama orang lain, kita nak makan ni sorang-sorang Orang pertama yang aku akan cabar tentulah adik aku Ika Yus, dia tak boleh lari So aku akan cabar dia okey Siap lagi aku nak cabar siapa yek? Eh? Ada kena pilih berapa orang ke? Ke sekatif aku je? okey kalau sekatif okey aku nak cabar Brother Asrul Palah kita Okay cuba-cuba Makan bawang pun boleh Kokak-kokak apalah Sangat teria ni Small the pieces lah Kan Lepas kita nak Cabar Apa lagi ya Hmm The Eject Studios Haa The Eject Studios Come on Okay Next Aku nak tambah lagi Sukati je tambah lagi Lagi satu lah Okey takpe lagi dua Adik aku tadi aku tak kira, uh, kira lain lah Okey dua lelaki tadi dah cabar Dua lagi perempuan aku akan cabar Yang pertama aku akan cabar Yasmin Aisyah Tepat tangan Okey Yas makan Yas Okey lagi seorang aku nak cabar Siapa eh hmm. Okey aku nak cabar okay, Pika eat Okey pika eat Boleh Makanlah peria pula, ya. Okay, tu je. Bye. Bye. Aku buah Goodbye, bye, bye, bye. Jangan lupa subscribe. Okay, terima kasih. Ada yang sudi menonton. ada yang sudi subscribe. Segala komen komen anda amatlah dihargai. Tapi komen yang murni saja. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.